Aku mau makan ini. Terima kasih. Daging sapi rebus deh. Daging. Kembang kol. Ayo nyalakan kompornya Dan mulai memasak Mentega daging kembang kol kecap asin Untuk memasak penyedap buatan jamur shiitake. bihun kaldu ayam garam sedih jadi deh ayo matikan apinya makanannya sudah siap daging sapi rebus dengan Lion Oh hi hmm. <tuh> Aku mau makan ini Terima kasih Daging sapi rebus dengan Miun Aku mau makan ini Terima kasih Daging sapi rebus dengan Miun Terima kasih Aku mau makan ini Terima kasih Risau Daging sapi Bawang. Daging sapi Masin, minyak zaitun Gula Garam Bubuk lima rempah Makanannya sudah siap, pisau. <tik> Risa Aku mau makan ini Terima kasih Risa. Aku mau makan ini, terima kasih, Risa. Wah. Oh. Hihi. <tong> <tong> <tong>